serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai Story kalian saat ini tentu Bang Min akan memberikan vitamin bahagia nih untuk kalian semua pecinta dari Leslar keunggah pertama para kita lihat aja ada sebuah unggah special moment ya, tuh terlihat Tentunya mereka sangat asik banget ya, joget di kapal, masya Allah banget ya, ini momen ketika di Turki, liburan Baby Moon Leslar keluarga dan tim, masya Allah banget ya, apalagi kita lihat tuh, Bang Diri sangat heboh banget nih persahabat ya, aduh, <laughs> Luar biasa dan Bang Bilar Ini hanya bingung aja persahabat ya saat melihat kelakuan manajernya ya. Duh, luar biasa banget ya Kehebohan, kekompakan dari Tim Leslar dan kita lihat juga Ada Kak Siti KDI persahabat ya situ. Masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia Terus nih untuk tim dan Keluarga besar hingga idola Kesayangan kita Momen tersebut pundri pos kembali oleh akun sahabat.ing underscore leslar. Ada kalimat keusun juga dituliskan nih persahabat ya. Pasti Bilar bingung kenapa dia bisa punya manajer kayak gitu. WKWKWK WK, WK, katanya tuh Masya Allah banget ya. <laughs> Dan langsung sontak dibalas komentar oleh Bang Derry persahabat ya. Kita lihat di sini mengatakan lebih kemalu sih. Hahaha. <laughs> Lanjut banget nih, para sahabat ya, Bang. Dari ikut berkomentar di postingan tersebut, masya Allah, banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia terus untuk tim dari Layslar Entertainment. Amin ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya juga kita lihat ada sebuah ungkapan spesial yang kita dapatkan ya, dari Kak Renzila yang tentunya diteror oleh warga Konoha Soal fosingan foto Yang di IG asnya persahabat ya. Dan kita lihat Ini tentunya kegabutan lagi dari Bang Zenzi Ada-ada aja persahabat ya Kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia Masya Allah postingan fotonya Ini di edit wajahnya kakak Bilar Dan kita lihat ada sebuah kalimat Yang dituliskan oleh Kak Renzi Nazwardi Nah ini yang asli ya Jangan teror aku lagi katanya tuh dan kita lihat postingan tersebut pun di oleh akun Lenslar Kendari 01. Ada kalimat sejuga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Kalau ini mah idola mama Lenslar, papa Bilar. Tuh, bunda baby L, Lesti Kejaran. bismillah, lancar semuanya, amin. Yuk doakan saling terbaik. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan semuanya diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Dan untuk kabar berikutnya persahabat ya tentu kita semua warga Indonesia mendapat kabar duga bahwa artis persahabat ya Indonesia Ini tentunya mengalami kecelakaan tepatnya namanya Vanessa Angel persahabat yang kita lihat atas sebuah unggahan dari IGSnya kakak Bilar ini mengucapkan sebuah Tentunya kalimat bela sungkawa juga Persahabatia ya, dan sebuah postingan foto Momen kebersamannya Kakak menyerah bersama Kak Vanessa Angel Ketika di acara Trio Gestreck Persahabatia ya, Dan kita lihat ada sebuah ucapan Innalillahi wa innaliroji'un turut berduka atas terpulangnya ke Vanessa dan Mas Bibi kepada Sang Khalik. Mari teman-teman kita doakan mereka agar mendapat tempat terbaik di sisinya, serta segala amal baiknya diterima pula. Amin. Saya hanya sempat sekali bertemu dengan mereka, dan saya tahu insya Allah mereka orang baik. Berkaca dari sini kita gak ada yang tahu sampai kapan kita dikasih kesempatan hidup, maka dari itu berbuat baiklah selagi kita masih dikasih kesempatan hidup. Dong ya. Ini ada sebuah kalimat luar biasa dan tentunya bela sungkawa dari seorang Rizky Bilar untuk kak Vanessa Angelio. Teman-teman kita semua, fans Sejati Leslar, kita wajib doakan untuk kak Vanessa mudah-mudahan ditempatkan yang layak di sisi Allah persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya di lapangan keburannya dan kita doakan juga amal ibadah yang diterima. Amin. Ya Posting yang tersebut juga kita lihat di posting Arsenal putih bilar. Ada kalimat kapsen juga yang tuliskan Inna lillahi wa inruji'un. Semoga Vanessa dan suami terima di sisinya. Amin. Diampun segala dosanya diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Dan kita lihat banyak tanggapan komentar yang sangat positif juga. Yang diberikan dari para fans Sejati Leslar, salah satunya dari akun Ilham Asker berkomentar, semoga khusus khotimah amin, nyarobal alamin, amin, yuk kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan semuanya selalu bahagia, amin. Dan berikutnya, persahabat, ya vitamin yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul lewat IGS DDLSI Kejora. Persahabat, ya, kita lihat nih, walaupun jalur endros dan iklan, tetap kita dikasih vitamin bahagia langsung oleh idola kisangan kita. Perhatikan, cute banget ya iklan dari DDLSI Kejora. Aduh, terlihat ada Papa Bilar juga persahabat jadi di belakang Masya Allah, luar biasa nih Walaupun lewat jalur IGS kita merasa bahagia persahabat Ya Alhamdulillah, itulah kita menyuguhkan vitamin Yang selama ini kita nantikan, kita cari-cari persahabat ya Mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan juga untuk idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan dan cirukan vitamin selanjutnya Jangan kemana-mana, total channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seperti dari kita, Lesti dan Rizky Bilar Ini adalah informasi di hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh